Dari Satya Pramuka Demi kehormatanku Aku berjanji akan bersungguh-sungguh Satu Menjalankan kewajibanku Terhadap Tuhan Negara kesatuan Republik publik Indonesia Dan mengamalkan Pancasila Dua. bangun masyarakat. tiga menepati dasar dharma, dasar dharma pramuka. satu takwa kepada Tuhan yang maha esa. dua Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, tiga: patriot yang sopan dan kesatria, empat: patuh dan suka bermusawarah, lima: menolong, lima: rela menolong dan tabah, enam: rajin. Tujuh, Hemat, cermat, dan bersahaja 8. Disiplin, berani, dan setia 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10.